Ada satu lembaga kala hitam warna hitam yang baru keluar daripada baru keluar baru lari daripada badan mak aku. Assalamualaikum. Aku Daniel Escape in the house. So aku akan start guna treatment ni untuk video aku yang aku akan datang. Macam storytelling ataupun vlog. Movie Maybe tak lah Kan Sebab kita acting kan Okay so Aku akan ceritakan satu kisah ni Maybe berlaku Berlaku pada tahun 2012 Ataupun 2013 Aku tak berapa ingat Sebab ni cerita ni Mak aku pun ceritakan balik Tapi aku alami sekali Masa tu Raya kedua Kita orang nak balik kampung Di Kampung Yang Batu Johor Okay So macam biasa lah akan lalu Akan lalu naik KL Dan naik terus ke Mana? Naik ke Highway Utara Selatan okay. Cerita ni berlaku dekat Highway Utara Selatan Ok macam ni Sampai dekat maybe pertengahan ataupun baru nak start masuk Kita orang ada nampak satu van yang rosak Dan bapa aku berhenti Bapak aku berhenti kat belakang van tu Berhenti kat belakang van tu Nampak ada keranda Tapi tak nampak lah jenazahnya Sebab jenazah kat dalam keranda Oh dah gup-gup Dah degup-degup -de -gup jantung lah Kencang lah Pergi bawa kereta lalu kat sebelah van tu Rupanya van jenazah Dan bapak aku tak fikir apa Masuk ia dua Laju terus lah Sampai lagi kat depan tu Tiba-tiba Temperature kereta pula naik So macam biasa lah memang terpaksa berhenti lah walaupun tengah-tengah jalan. Waktu maghrib. Tak silap. Waktu maghrib. Berhentilah dekat tepi jalan tu. Um, macam uh, kita orang semua satu family. Lima orang campur bapak aku. Kita orang berempat pergi dekat seberang divider. Dekat kawasan tanah-tanah tu. Kita orang tunggulah bapak aku sampai siap lah. Dia tukai. Lepas saya telisi air dekat airway tu kita orang terus pergi balik kampung. Sampai kat sana... Semua demam berperingkat tau. Start daripada adik aku, pergi dekat adik kedua, patu pergi dekat aku dan mak aku. Bapak aku hampir demam tapi dia badan dia kuat doh. Tak tahu tak betak-betak boleh demam. Orangnya memang jarang demam lah Kita orang pergi berubat dekat dekat seorang ustaz. Tak ingat dah ustaznya. Ustaznya cakap kita orang berhentikan kereta dekat Bekas orang eksiden Baru 2-3 hari lepas huh, Meremang dah terus Tak baik juga Lepas berubat tu tak baik juga Ni Kita orang balik ke Sekincan Pergi ke Sabuk Bernam Berubat dekat sana pula Alhamdulillah baik Tapi Waktu tengah berubat tu Ada satu lembaga hitam, Warna hitam Yang baru keluar daripada Baru keluar Baru lari Daripada badan mak aku dan pergi ke belakang pokok. Menyorok di belakang pokok. Sebab mak aku nampak jelas dan ustaz nampak jelas. Aku tak nampak. Sebab tak tahu kan. Mak aku ceritakan. Dia cakap nampak dengan jelas lembaga hitam tu tengah menyorok dekat belakang pokok. Huh. <tuh> <tuh> Main-main semua dah meremang dah. <tuh> so guys. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Escape in the house. Peace.